Assalamualaikum Selamat datang di channel di Acece. Kali ini aku mau bikin ide jualan seblak tahu aci Nah ini rasanya enak banget Seperti ini Nah buat kalian yang pengen tahu caranya Langsung aja siapin bumbunya Ini 2 siung bawang putih Juga aku tambahkan cabe Seperti ini cabe besar Supaya nanti warnanya juga bagus Nah ini aku tambahkan juga cabe rawit Supaya hasilnya tambah pedes. Nah ini juga aku tambahkan kencur, untuk kencurnya aku pakai 5 senti seperti ini ya juga aku siapin bumbu yang lainnya yang harus kita blender ini nanti ya, jadi ini merica bubuk dan juga aku tambahin kaldu bubuk seperti ini dan bumbu-bumbu ini aku halusin selain seledri ya, nah untuk seledrinya aku iris-iris seperti ini irisnya kecil aja, tapi jangan terlalu kecil juga, juga nggak apa-apa supaya nanti lebih kerasa enak nah jadi seperti ini, irisnya agak besar seperti ini langsung aja ini aku mau masukkan ke dalam wadah yang udah aku siapin seperti ini ya, nah ini aku masukkan dulu seledrinya aku masukkan semuanya dan juga aku mau memasukkan juga tepungnya. Untuk tepungnya ini aku kasih 11 sendok tepung tapioka atau tepung aci ya. Seperti ini aku tambahkan satu saset kaldu bubuk, juga aku tambahkan lada bubuk. Dan ini juga aku tambahkan garam setengah sendok teh. Untuk ladanya sesuai selera aja dan tambahkan sedikit air. Nah ini juga aku akan masukin bumbu yang udah aku halusin tadi. Seperti ini. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata, ini aku mau tambahkan juga tepung terigu untuk tepung terigunya. Aku cuma kasih dua sendok aja supaya nanti hasilnya nggak terlalu Luber kemana-mana Nah ini memang adonannya benar-benar keras seperti ini Nah ini tahu yang udah aku goreng Ini mau aku gunting dulu Untuk guntingnya jadiin dua seperti ini aja Langsung kita balik seperti ini dan untuk isian tahunya nanti kalian bisa masukkan juga ke dalam adonan ya jadi jangan dibuang untuk isi tahunya karena sayang banget nah ini lakukan semuanya sampai selesai buat kalian yang belum subscribe di channel aku tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang dan aku akan bagiin ide-ide jualan dan resep-resep yang gampang-gampang banget sehingga bisa kalian cobain di rumah dengan cara yang lebih mudah Nah seperti ini ini udah selesai aku balik-balik tahunya dan ini untuk isian tahunya akan aku masukkan ke dalam adonan yang tadi ya supaya nggak kebuang dan ini tahu yang udah aku balik-balik tadi ya ini aku sisihkan dulu. Nah ini dia adonan yang udah kita bikin tadi aku tambahkan dengan isian tahu seperti ini Langsung aja kita aduk-aduk ini memang berat banget untuk ngaduknya Tekstur aci itu memang benar-benar berat kalau kita aduk-aduk seperti ini Nah kalau udah tercampur rata ini aku mau masukkan ke dalam tahu yang udah aku balik seperti ini Aku jadikan isian seperti ini jadi tahu seblak ini beneran enak banget Rasa pedasnya itu juga benar-benar nendang banget karena ini menyesuaikan dengan selera anak-anak sekarang ya. Karena anak-anak sekarang tuh sukanya tuh seblak yang pedes-pedes kayak gitu. Jadi aku mau bikin inovasi ini supaya gimana caranya bisa nikmatin seblak tapi nggak kuah-kuah kayak gini ya. Jadi aku bikin tahu walik yang isiannya isian seblak seperti ini. Ini hasilnya beneran enak banget, apalagi kalau acinya dimakan itu bakalan terasa enak banget. Nah, ini lakukan semuanya sampai selesai ya. Kita beri isian ke dalam tahu yang udah kita balik ini, dan ini udah selesai. Aku isi ya, kasih isian ya, jadi ini langsung hasilnya seperti ini. Aku potong biar gak kelamaan. Dan ini hasilnya yang udah aku isi pakai isian seblak tadi. Nah ini udah siap untuk aku goreng. Jadi ini minyaknya udah aku panasin juga langsung aja. Ini nanti bisa langsung kita goreng. Nah ini dia minyaknya udah panas langsung aku masukin seperti ini. Karena ini isiannya pedas. Jadi ini aku pakai minyak yang sisa buat goreng kacang telur kemarin ya. Maaf ini agak berbusa karena kemarin. Kita bikin kacang telur Jadi ini aku Pakai sisa minyaknya Supaya nanti Nggak kebuang kalau minyak yang baru itu Kalau kena pedas kan biasanya Minyak untuk dibikin goreng itu Juga ikut pedas nah, Jadi ini aku pakai minyak yang sisa kemarin aja Masukkan semuanya Sampai selesai Jangan lupa juga sesekali kita bolak-balik supaya hasilnya enggak gosong Dan ini udah kelihatan crispy banget Kelihatan seger ada sayurnya Jadi aku sayurnya cuma pakai seledri aja ya Karena daun seledri itu mempunyai rasa yang benar-benar khas dan enak banget Nah ini udah kering, udah kecoklatan juga Ini masih aku balik-balik, ini juga mau aku tiriskan nah kalau udah kecoklatan seperti ini ini langsung aja aku tiriskan supaya ini nanti cepet dingin dan nanti aku akan mengemasnya nah ini udah bener-bener garing banget udah crispy ini udah kecoklatan langsung aja aku angkat ya dan aku tiriskan semuanya seperti ini kalau kalian suka dengan video aku ini kalian bisa like share dan komen kalian juga bisa Tulis di kolom komentar kalau kalian request ingin aku bikinin resep apa ya bisa banget Nah ini aku mau lanjutin goreng tahu yang masih tersisa tadi Lakukan semuanya sampai selesai Nah setelah ini aku mau bikin kemasan untuk tahunya aku kemas di meka Nah ini juga bisa banget untuk inspirasi kalian jika mau ingin jualan gorengan seperti ini ini benar-benar jajan kekinian karena ini rasanya itu perpaduan antara gorengan dan seblak. Nah ini dia hasilnya benar-benar cantik-cantik banget. Ini juga crispy banget seperti ini Ini rasanya tuh ada kenyal-kenyalnya gitu Ada kerasnya juga Dan juga perpaduan rasa sayurnya tuh bener-bener enak Itu kelihatan ada cabenya, pedes-pedes Bener-bener favorit anak-anak zaman sekarang ya Nah ini dia hasilnya Aku mau tes, aku mau cobain Dan setelah aku cobain tuh bener-bener rasanya pas banget Ada gurihnya, ada pedesnya Rasa seblaknya juga kerasa banget Nah kalau aku jual ini aku bikinnya aku taruh di mika seperti ini aku tata aku isi tiga itu aku jual lima ribuan. Dan juga ini nanti aku mau tambahin sausnya supaya tampilannya lebih menarik lagi ya. Nah ini diisi tiga seperti ini sesuaikan aja kalau kalian bisa sesuaikan Kalian bisa hitung-hitung sendiri nanti modal berapa, kalian jualnya juga bisa nyesuain ya, sesuai tempat kalian. Ini mikanya juga bisa ditambahin logo terima kasih atau logo jualan kalian ya. Jadi biar tambah menarik. Dan ini dia hasilnya setelah aku kemas di Mika, ini benar-benar menarik banget. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.